Oke, okay, banyak sekali ya istilahnya kejadian-kejadian dimanapun kita berada. Mungkin ya, ketika kita berada di rumah, berada di pasar, berada di ya dekat kuburan, dan lain sebagainya, hal-hal misterius kadang juga kita mengalaminya. Nah, di sini ada sebuah video, guys, yang membahas tentang misteri. Ya, di sini ada kisah warung misteri di Kuala Pegang, Baling, Kedah. So ini salah satu kisah misteri ya yang berkenaan dengan warung guys. Kalau istilahnya di Indonesia itu banyak istilahnya cerita-cerita ya kisah-kisah dimana ketika seseorang itu melalui sebuah kuburan lalu tiba-tiba ada orang jualan sate ataupun buka warung kopi dan lain sebagainya. Tapi di malam itu ya seorang pemuda itu istilahnya ya ngopi di situ banyak orang di situ. Tapi ketika siang harinya itu tidak ada apa-apa guys Dan itu juga banyak kejadian-kejadian yang aneh dan misterius Yang istilahnya dialami oleh orang-orang tertentu seperti itu guys Dan ya di sini ada warung misteri So saya penasaran sekali bagaimana istilahnya kisahnya Jom kita tengok bersama let's go Oke okay, ini dari misteri. detektif kakak Conan Jangan berhenti jika nampak warung di Kuala Pegang Paling. Waduh. Jika Anda orang luar dan melalui Lebuh Raya Kulim Baling pada lewat malam, berhati-hati terutamanya jika nampak ada gerai makan di tepi jalan. Oke, okay, berarti di sini itu kosong ya, guys. Dan biasanya di Malaysia itu jarang sekali salahnya kedai makan di pinggir jalan kayak gini, jalan raya gitu kan? Kalau berhenti, mungkin anda sedang mengisi perut di warung yang tidak wujud Ooh. Pada mata kasar manusia Beberapa oh, tahun lepas, sekumpulan pengkaji sejarah datang ke Bali Kedah untuk melakukan kajian Okey. Setelah seharian menjalankan tugas, mereka pulang ke rumah penginapan yang disediakan Berdekatan dengan lebuh raya Itu kan? Seorang penduduk kampung yang mengiringi mereka berpesan Katanya, kalau hendak keluar makan malam, nanti belok ke kiri Bila tiba di jalan raya, jangan makan di jalan sebelah kanan ah. Mereka menyangka tujuan penduduk itu memberitahu Supaya mereka tidak tersesat jika keluar makan nanti mm Hmm... Apabila malam, perut pun sudah meminta untuk diisi Kumpulan penggaji itu keluar dari rumah penginapan untuk makan malam okay. Ketika mereka berada di tepi jalan, mereka menoleh ke kiri dan kanan Lalu terpandang sebuah warung makan tidak jauh di sebelah kanan mereka What? Kerana lapar, mereka terus berjalan ke arah warung itu Mereka terlupa tentang pesan penduduk kampung sebelum ini Okey. Warung itu kosong, tiada pelanggan Tapi mereka tidak berasa aneh Mereka duduk dan memesan makanan Memang tiada yang aneh pun Warung makan itu biasa-biasa saja Taklah terlalu besar Sekadar cukup okay, berbual Okey, warung-warung gitu kan Untuk pelanggan duduk Pekerja yang mengambil pesanan mereka juga nampak biasa Tiada yang pelik Cuma tak banyak bercakap saja Sudah makan dan perut kenyang Mereka membayar bir dan berjalan pulang semula ke rumah penginapan mereka Malam itu mereka semua tidur lena. Okey Keesokan pagi setelah bersiap Mereka keluar untuk menyambung tugas di tapak kajian mm -hmm. Sampai di hadapan jalan utama Mereka hairan apabila kawasan di sebelah kanan mereka kosong Mana gerai tempat mereka makan semalam Mereka bertanya sesama sendiri Kan dulu. Kan tak ada apa-apa pun kat sini kan ah, Jangan okay. Penduduk dah biasa dah tu kan mereka, rasa Aduh. mereka yakin di situ mereka makan malam tadi Okay. Tapi kini kawasan itu kosong Takkanlah pemilik warung semalam sudah membuka papan, tiang dan bumbungnya Aha. Tak masuk akal langsung kalau warung itu dirobohkan sekalipun Pasti, Pasti ada bekas ni. betul Ini tidak, kawasan itu berpasir lapang bagi tiada sebarang binaan pernah wujud di situ Mereka oh bertanyakan tentang warung tersebut kepada penduduk kampung yang berpesan semalam Kan pakcik dah pesan jangan pergi ke arah kanan. Kenapa kamu tak ikut? Pesan Pak pakcik ujar penduduk tersebut. Dikatakan sebelum itu sudah beberapa kali berlaku orang luar lalu. Di situ waktu malam akan nampak sebuah warung dan singgah makan Hudu, di situ. Huduh, warung goib ya. Kementerian kuling baru dibuka dulu, memang selalu dengar kisah warung misteri ini. Oh, yang peliknya, okay. selalu yang kena adalah orang luar yang lalu ah. di situ pada waktu malam Mereka nampak gerai itu Berhenti makan Esok siang, bila lalu semula, tak ada pengwarung itu Kata Waduh. Hamzah, penduduk setempat, ini kisah Sebab itu, eh. kalau ada orang datang bermalam ke sini, kadang-kadang kami pesan Jangan berhenti kalau nampak warung di tepi jalan itu. Hmm. Tu. Menurut Hamzah, jika dari baling menuju ke Sungai Petani, pemandu akan melalui sebuah kawasan bernama Kuala Pegang. Kuala Pegang. Selain kilang getah, tepi jalan di kawasan itu hanya banyak hutan belukar. Selalunya ah. di kawasan inilah gerai misteri itu muncul di tengah malam. Wah! Kalau nak berhenti makan pun tunggu betul-betul hingga sampai ke kawasan Pekan atau kampung Ucapkan ah. saya yang bertahun Salah seorang penduduk balai yang tahu tentang kisah warna misteri itu mm -hmm. Oke okay, guys sudah selesai videonya So sangat-sangat uh, ya, misterius sekali istilahnya yang di Kuala Pegang ini ya kuala pegang dan Coba kita lihat komentar-komentar daripada netizennya pernah lalu kawasan ini memang ada warung waktu tengah malam masih buka siap dengan kursi dan meja yang tersusun lampu yang terang benderang cuma yang pelik seorang customer pun tak ada tapi nampak dari jauh macam kawasan tuh agak meriah seperti ada ramai pelanggan Wow tapi bila dekat je lah, barulah tahu di setelah sebentar kawasan tu agak sunyi dan rasa creepy pun ada. Oke, okay. ini ada juga istilahnya yang komen gitu loh. Memang bener gitu guys. Waduh, cara yang aku selalu buat, bawa makan siap-siap ni goreng je Ya betul lah, berbekal lah macam tu Bertahan sampai 40 40 kalau lapar lagi makan uh, makanan bekal tadi So anak-anak dalam kereta je, suap suami dengan drive, ok Betullah. Pernah saya ternampak pontianak kat pemberhentian bas Taman uh, Taman Seri Pandan Ok, saya naik bas, ok Uh, hujan raya-raja jam dekat pukul 12 pagi ada perempuan tua duduk menghadap pemberhentian bas dan menuju ke bandar rambut dia panjang mencecah ke bawah lantai bas okay. dia duduk termenung menghadap semak di belakang saya sambil berjalan bertanya siapa perempuan ini duduk seorang uh, sebab saya kenal pun duduk Taman ni dan tak pernah nampak perempuan ni Bila tiba-tiba dia pusing kepala dan dia senyum Badan dia tak gerak tapi kepala aja yang pusing Aduh mengerikan sekali guys ya Muka dia pucat dan keriput Okey saya seorang saja. dia jalan raya dan terasa takut sangat Saya mula berlari tanpa toleh belakang takut dia terbang Ikut saya sambil baca semua ayat-ayat suci. Oke, okay? sampai di rumah saya kunci semua tingkat dan tutup pintu, dan semua lampu saya on tak dapat tidur karena takut sangat. Allah kabar banyak sekali. Istilahnya kejadian-kejadian misterius, ya istilahnya. Apa ya, kita dinampakkan seperti itu Sebenarnya kalau hak kodrat kita, hakikat kita itu tidak dapat melihat Tapi terkadang mereka tuh jahil, kan? jahil menampakkan diri kepada kita Dan selemah-lemahnya jin adalah ketika dia tampak oleh kita guys Jin ataupun setan gitu kan Itu kalau dia nampak kepada kita, menampakkan diri, dia lagi apes gitu, lagi sial tapi kadang kita yang takut karena nggak pernah melihat jin itu sendiri. Saya pun nggak pernah lihat guys, tapi kadang merinding aja gitu. Merasakan ya keberadaannya. <tuk menculapan> <tuk menculapan> Aku rakyat Bali sejati, selok belok sumar, tahu Ha, cerita seram selalu didengari. Oke, memang cerita itu kadang memang sudah uh, apa namanya ya? Memang sudah mendarah daging gitu, dan semua orang di situ mungkin tahu. Ya, cerita aku lain sikit. Masa tu, Kak, kawasan Setiawan Lumut. Kalau tak silap, nama tempat tu lekir. Aku dari KL. Masa tu dah nak maghrib, perut lapas, panjang jalan tu tinggi, bahu jalan agak rendah kira-kira lima kaki. Sampai kawasan lekir tu, aku nampak kedai makan meriah. Kak, belah kiri. Oke, okay. ramai orang yang banyak kereta parking Aku pun bagi signal kiri dan masuk ke kedai dengan menuruni bukit Oke, okay. sampai kedai aku terus parking dan turun Masuk ke kedai, aku terkejut sebab kat kedai itu langsung tak ada orang <gasps> Betul, dia menipulah Kalau kita nampak daripada jauh tu, oh banyak mobil, banyak kereta kan? Ah, banyak orang makan kat situ Allah Sekali aku terkejut sebab aku terpijak daun-daun kering Bila aku perhati seluruh kedai itu macam dah lama tak tak, tak berpenghuni Aduh penuh dengan daun-daun kering dan sampah Bila dah rasa seram aku terus bergegas ke parking Sampai parking lagi aku terkejut sebab kereta aku seorang je <guruh> Kak situ lapa ada dua biji kereta lama terbengkalai mana kereta banyak banyak tadi tanpa berlengah langsung masuk kereta dan terus belah oke okay? ini kalau saya ya di cerita ini ya, kan aduh gak tau lah mungkin pipis di celana gitu guys saking takutnya gitu kan karena tempat-tempat yang kosong ya kan itu memang jadi tempatnya mereka gitu dan percaya atau tidak percaya banyak kejadian-kejadian apalagi para pendaki gunung para pendaki gunung itu banyak kejadian yang janggal banyak kejadian misteri yang mana terkadang mereka itu melihat ya kan ada pasar di atas gunung ya kan uh, ada yang jualan jualan jualan jualan seperti itu padahal ketika siang hari nggak ada dan penduduk pun suka istilahnya melihat seperti itu, maksudnya penduduk itu sudah tahu bahwasanya kalau malam semua malam Jumat ataupun malam Minggu atau malam apa gitu kan yang khususkan di hari-hari mereka para jin ini istilahnya membuat pasar seperti halnya kita itu setiap hari Minggu ada pasar lah ada ada ada pameran dan lain sebagainya sama dengan mereka seperti itu. So, kehidupannya kurang lebih sama dengan kita akan tetapi berbeda ya, berbeda istilahnya kita ini nampak dan mereka tak nampak. Itulah masalahnya. Dan buat teman-teman semua yang mempunyai kelebihan untuk melihat hal itu Ya mungkin sudah biasa gitu kan. Tapi kita yang awam tidak pernah melihat hal demikian itu aduh. Ya kayak gitulah guys. Makanya <laughs> aduh, orang-orang yang memberi orang-orang yang diberi kelebihan, bihan ataupun diberi kemampuan untuk melihat jin ataupun melihat sesuatu hal yang berbeda dengan kita itu mungkin udah biasa gitu tapi kita nggak bisa gitu pasti kaget, terkejut, takut seperti itu. Padahal kalau kita sudah biasa melihat itu ya biasa aja, kayaknya gitu gitu. Oke, terima kasih sudah tengok video ini guys. Jangan lupa untuk di-like, share, komen dan subscribe channel saya dan jangan lupa juga untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena tameng kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang akan membentengi kita. Semakin banyak kita zikir, semakin banyak kita solawat semakin banyak kita istilahnya mengaji ya membaca Al- Quran, maka insya Allah nur yang ada dalam diri kita ini akan membentuk benteng sehingga susah untuk ditembus kepada badan kita apalagi istilahnya sihir tenun dan lain sebagainya ya nah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga kita semua diselamatkan dari orang-orang yang dengki orang-orang yang istilahnya hasut orang-orang yang istilahnya tidak suka kepada kita dan kita termasuk orang-orang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu Taala amin amin ya Rabbal alamin perbanyak salawat perbanyak dzikir Perbanyak membaca Al-Quran Itu sebagai cara agar kita terbentengi Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jangan lupa solat lima waktu Jangan pernah ditinggal ya teman-teman sekalian Solat sunnahnya juga seperti itu Nah ini cara agar kita Terselamatkan sebelum berkendara Ada doa daripada Nabi Muhammad S.A.W yang perlu kita uh, Istilahnya terapkan dalam Keseharian kita Dan ketika kita keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim Nah jangan lupa apabila istilahnya kita tidak faham Ataupun tidak hafal doa ini Maka baca bismillah sebelum masuk ke dalam mobil Sebelum perjalanan Kalau boleh dalam kereta itu kita letak istilahnya Ayat-ayat uh, suci Al-Quran ya. Dengarkan ayat-ayat suci Al-Quran Salawat Nabi Muhammad SAW Maka Insyaallah aman terkendali insya Allah Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh